kalau orang yang ditamu terus ijazah hmm. ijazah ijazah <laughs> tapi alhamdulillah baru kayak aku ngomong-ngomong saya kira ada yang menjelok ijazah oh iya itu pada dukun enak ya. nah iya nah, karena saya aku yang mau jubok enggak aku kan setiai keram atau bobol tuh wah lu mau sok noki dukon ya tak usah ingi kan sakit, plus PPN dan jatah. Meskipun seduhkan, nanti curiga. Wah Kiai, mari jebar rezki, bareng ngomongnya pelingaan. Kenapa pelingaan? Lajurian kok melarat? Wong jadi jasa, yo kadang kurang ajar. Lo tuh nangkula nanti mau cek kitab cerita di kitab ini kisah nyata ada wong yang ijazah tolak bala wong yang mau coba kira ngarah kena bala di ijazah ini ceritanya Sayyid Muhammad di kitab Sayyid Muhammad Allahumma anta robbi la ilahi la anta adekata wakaltu wa anta robbul arsil azimah sayyul hafizha nabiyah masya'awakana wala masya' lam yakun wa la wala ada apa nih eh apa nih Allahumma anta robbi la ilahi la anta adekata wa anta robbul arsil azim masya'awakana wala masya'awakana wala masya' Laa <tuk> ilaaha illallah wa laa quwwata terus alamu annahu <dan> khalaq <ke> lisaa'in qadiir wa annahu qodahaa tubi terus awamauzu bika min syarri nafsi min syarri kuli ta'atain anta aakhidun bi ni'matih yaa narfi'u 'ala siratim santri ising ijazah iki ya ya nduk kurang ajar santri bawa ngapa mesti bangsa ngono iku padahal itu otentik murah ora ngono santri ku plengahan mergo ngerti kiye niku pincang bar tiba dadi njal ijazah roh meniko biso ku nglirik Lidah bekok yaeideku luka sikileku luka kayak party power ke playset, pati nih lanaiku kafidornapi ala wau podiran ngalam ini, jadi gue rausah darning caja ica guriski, musti wongiku pelengkaan oh, kano alpat, jorano ninja, pak meco suratakian, wongkan jorangan, wongkan jorangan, wongkan jorangan, wongkan jorangan, wongkan jorangan, wongkan singkat wongkan si wongkan Ya Kiai ini ngerti nak, lalu boke melengak melengak. Akhirnya wangnya jujur, nih ya gu kok kepikiran, gu cari ijazah tolak balak kok jenah dewi bar keplaseti. sampai Kiai gu ya lucu, tidaknya aku lali Ya Iya delala tidaknya aku lali. Akhirnya gempor ngauten, akhirnya terkonfirmasi, nengah. Oh nak cerita cerita kadang ada ijazah misalnya terus alhamdulillah Guru... H미... Meskipun, misi, Lepas, kan? lah ini terus ijazah ilmu laduni mesti orang yang laduni ini kalian juga gimana? jadi ijazah ilmu laduni jangan berisik aja kalian koyo keliru-keliru, duit dan duit ijazah ya sabar, kan kalau kalian bisa ngelakon kalau kalian bisa ngelakon apa? kalau kalian bisa ngelakon, nyata Konco kulo biasanya nak dolan dengan kulo itu, ya, yo, tutu tanggal sepuluh. tak kalau dia ini Kiai, suatu saat dolan dengan kulo tanggal loru loru sawal kan gak lazim. Konco podoki ini, yo jalan loru sawal, berarti kan buka aneh Kiai kan, sampai biru. Tutu kupat ya. Kiai dengan Kiai ke Pulau yo sakulan misalnya, kan ini kan, mondi kyo ada klasifikasi ini ya. Nah, Kiai Desous dinapor dulu. Pas gue kurang biru. Setengah hari. Nak ki Seminggu, nai kulot neng nggak roh, nang tak sare atno, wo es tino per kutu. Nung roh wot nung roh wot nung roh wot nung roh wot nung roh biasa nung roh wot nung roh Walhasil niku dolan niku tanggal 2. mau apa, -apa crito. Ndikne yo kiyung penggawean tanggal 1 si Sawal iku ndikne yo kiyene sak umur kula menjen kanca-kanca teng sarang crito. Wa lazilu manso Ramadan sumat ba husitan min Syawal fa kana masomat tahru kullah. Wes khotbah ya mesti ono sing masuk dan kan mas yo kiai papo yo mesti ono sing masuk kan. Walhasil ono wong sepuluh guru tanggal 2 iku poso. Utun wong iku. Soan Kiai ide Kiai ide pas rokokan. Protes, Beg. Getun iki kula anu jenengan. Jupule jenengan ra kena di tut. Wah, dene ilang langsung sorene ganku. Kapok agus dalil iku. Lah kowe goblok lah apa dalil ngono barang ku la apa. Ana sing masuk wong sepuh mau lho sekarang soan kayak ini kayak ini pas rokok, ah, ketun kalau nah, <tuh. susah> <mmosah> well, ini ketun, itu kalau anak jenengan juli jenengan kak, pelan kalau mulai mulanya yang saya cerita tahu, nerang loh fadilah bosok senin kembar senin cerita tahu bahaya, oh kena santri lele ini komplain ribet santri juga kadang saya kurang ajar, tadi delok, kia ini soal langkoni, Wah, sebariku ku ndak ku wabok, saya kira dalil lu sedikit sih, song lakoni orang. <tuh> Akhirnya mendalil, nabi ku perilaku ini, umumai bang, Gampang -gampang, Dari, iso, nabi, perilakunya, kok umumnya masih gampang-gampang, wae, wae, nabi wae, wae, wae, wae, mesti spesial wae, wae, wae, wae, jadi tak wae, wae, wae, wae, wae, wae, wae, wae, wae, wae, wae, murid wae, wae, wae, wae, wae, wae, wae, dia ada yang lah dulu itu kan tidak ada mushab cetakan kudus, kemenang, cetakan UII atau cetakan-cetakan itu Setiap naskah itu ditulis sendiri-sendiri Mulanya Imam Syafi'i itu orang tua kitab asli ini. Rumah orangnya, Imam Syafi'i itu tidak ada kitab Tidak ada kitab jeneng Al-Imla' Al-Imla'i itu akhirnya jadi kitab, um, jadi risalah itu Syafi'i itu Amla Alina Shafi'i kaza. Amla itu ngemlak namun no. Ini zaman-zaman sekolah Tengkut Sia, tengk tbs, no, Tengkut Sia, Tengkut Punti lah Iku di sini pelajaran apa? Amla Dan gue latihan nulis nah. Di sini itu Imam Shafi'i itu ada murid Misalnya itu Imam buaiti. itu muzani. itu Robi Semurid Iku yang Bapak Nata Itu semua murid guring guring-guring Belayar-gelayar Yo rakyat bareng Kalau barang ora di si Nah itu si te. itu Dewi Imam Syafi'i itu yo riwaate beda pitu. Kayak takrir wa kitab Sa'ubrid, ya, takrir wa kitab Chuwi. Ora fatul qori prodo gedhe nak fatul qori takripe. Lu kitab Chuwi lek ku wa fi nus khatin kaza, wa fi fi nusah. Iki gara-gara aku ngomong. Terus ini jenis Kang Ali, jenis Hamdani, jenis Hamdan kan pito-pito. Kabeh nulis. Kabeh meniko Gus Ba, ruwet kan? Bareng aku mati saya iso konfer Terus do buka praktek dari ini ada yang berjumpa, ada yang ada perapatan ada yang jembatan, pokoknya buka praktek ada yang menggelamnya itu kan ada masjid, menjad, ya tepat ada yang menjad e, ya itu di sek naskah itu tidak bisa dihindari apalagi zaman sahabat jadi ketika Abdul bin Abbas menghentikan Fimawasi haji itu ditulis Nah, akhirnya apa lah ini santri mau ya Sa assalamualaikum junanur rahman tabrak darufatlamyrobbi kumfi huwasi minul kats warahimat kan lah nah. santri lo kaget gue piyok ono ono barang gue nih kira kira gue nih kira kira gambarannya akhirnya terkonfirmasi ternyata ibnu abbas nurang lo tafsir deh ini dikiro korang ya susah paham top top eh, sesuai top <laughs> wamin bores pokoknya top lah dan amin ekarab eh, arab doang itu wes so surah al saimin Ya, Jadi bener-bener ngerti lah hadis-hadisnya Nabi ini ngot Dewi kia ini